Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita uh, akan uh, coba pada video kali ini untuk memasang uh, ya sebuah ya adapter untuk SSD ini PCI Express X4 PCI Express X4 ini kita dapatkan dari uh, kita beli dari Bukalapak dari uh, pusat uh, dari Surabaya ya Pusat DivX Surabaya ini nah, pada uh, adapter ini ada dua jenis SSD yang bisa kita pasang di sini yang pertama yang uh, M key saja yang kedua adalah yang B key Kebetulan kita punya SSD uh, Samsung Evo ya. Samsung Evo 50 250GB uh, Modelnya Becky Seperti ini okay, Kita untuk memasangnya tidak terlalu sulit Kita tinggal uh, pasangkan di slotnya Nah, di slotnya juga sudah ada... Slotnya juga nampak oleh kita di slot, ada... Nah, kita pasang di sini. Ada dua slot. Ini ada bautnya, kita buka dulu. Oke, kita buka kita pasang di sini, kan posisinya seperti kita pasang memori pada laptop. kita tekan, kemudian kita pasang skrup di sini untuk mengunci SSD kita. Okay. Nah, SSD kita sudah terpasang di sini. Nanti kita akan koneksikan menggunakan ini SATA tiga. Kita akan pasang di motherboard SATA tiga. Baik, uh, ini motherboard uh, kita, uh, ya. Pada komputer ini, motherboard uh, gigabyte. Ya, gigabyte GA-H110M Gaming 3 ya. <tuh> yang sayangnya di sini hanya menyediakan uh, satu slot pci A x16 dan dua slot PCI uh, x1. Nah, <tuh> nah kebetulan uh, yang ini adalah slot PCI Express Uh, X4 ya bisa X4 tapi uh, dari referensi atau yang saya baca katanya ini bisa dipasang bisa X4 ini bisa terpasang kalaupun kita pasang di X16 kita akan coba <coughs> cara masangnya ya kita uh, tempatkan. Posisinya seperti ini, oke. Memang, jumlah-jumlah pinnya lebih sedikit ya. Dari X16, kita tekan aja kalau sudah pas posisinya oke okay. sudah pas sebaiknya kalau kita pakai permanen sebaiknya yang ini kita skrup b nya di sini apanya di sini kita skrup oh ya yang satu yang kita lupa itu jangan lupa memasang Uh, sata tiganya di sini karena untuk ya, ya, masang kabel satu tiga, masang kabel satu. Oke, okay, ini sata tiga. Oke, okay, kita pasang sini. Ya. Oke, okay, kita lihat di komputer. Nanti akan kita lihat hasilnya apakah berhasil memasangkan x4 PCI Express slot uh, ke slot x16 ya, x4 ke 16. Baik, kita lihat hasil pemasangan eh uh, adapter card ya untuk SSD PCI x4 PCI Express x4 ke slot X16 kita lihat, lihat di sini dari file explorer itu diskisi oke okay. di sini terlihat ada ini SSD ya ini SSD yang tadi kita pindahkan yang kita pasang dari <coughs> X4 ke X16 ya seperti ini tidak terlalu banyak pengaruh Kita coba copy kan Berarti kesimpulannya Kita masih bisa menggunakan uh, Slot PCI X16 Untuk uh, uh, Adapter uh, Yang X4 nah, Kita lihat kecepatannya Kita copy pastikan ini Tidak ada pengurangan ya, Karena sebenarnya dia hanya memanfaatkan mungkin bagian listrik atau bagaimana tapi kita tetap uh, hubungkan dengan uh, konektor SATA, SATA 3 yang ada pada motherboard baik uh, itulah video kita kali ini, dengan kesimpulan maksudnya kita masih bisa gunakan adapter uh, SSD untuk uh, PCI X empat kita pasangkan pada slot PCI X16 ya, kalau di motherboard kita enggak ada PCI X16 uh, sekian dulu untuk video kali ini kita sampai bertemu lagi di video lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.